Bapakku ambu untuk bisa Menyerahkan hadiahnya Selamat untuk Boncos Dari Pekalongan, walaupun Pak berisi di sini belum bisa hadir Tapi diwakili oleh Ketua komunitasnya langsung ya Oke, selamat Kami mohon bantuannya untuk para panitia Untuk bisa menurunkan kendaraan Jangan lupa like, subscribe Di channel Fajar Dupen terima kasih lagi kepada Bapak Bupati kepada Haji di yang telah hadir di Desa dari AJet Embung Cikalapak 2 Agung Kuningan sama K3 Samsat KTM dan juga Bojes. Pokoknya untuk tujuan silaturahmi ya lebih kompak dan solid buat seluruh engler yang ada di Pulau Jawa seluruh ya. Salam jos. Lombes Losari Cirebon Salam buat Bupati Cirebon Bapak Imron Yang senang mengadakan lomba pancing di Desa Ambulu Losari Cirebon Semoga Bapak ke depan kalau nyalon jadi lagi dari komunitas Kalibuntu Angler Losari Berbes semangat Yes Kalibuntu Uce Uce Oke terima kasih banyak jadi masyarakat kalau mau lihat alat-alat atau teknologi yang kurang baik lah. ya nah, tadi kami sudah bicarakan dengan Pak di Ambuli ini bahwa Ambuli ini salah satu desa di Losari <tuh> yaitu tempat tempat wisata mancur maka kami pun akan uh, apa akan menganggarkan untuk jalan di tahun berapa tahun depan ya mudah-mudahan tahun tahun depan karena lagi kemarin kita tidak diajukan, berarti tahun sekarang itu tidak ada, tapi nanti kita lihat apakah nanti ada di perubahan atau memang nanti tahu tempatnya. Berarti masuk skala prioritasnya untuk ya, infrastruktur tempat wisata? Tempat, tempat wisata nih? itu harus syaratnya infrastruktur harus baik, kebersihan mas, masyarakatnya harus ramah. Itu salah satu eh, pariwisata yang akan digemari oleh orang, itu jalan yang baik kebersihan dan juga masyarakat harus ramah dan aman. Ya, seringnya di sini uh, banjir rob nih, Pak, limpasan sungai di Ambudu di sini. Nah, kalau uh, apa rop ini kita harus koordinasi dengan PPW uh, karena kebenangan dengan penanganan dengan DNS walaupun adalah kabupatennya uh, pusat dan provinsi. Semangat Semangat Semangat Mendapatkan 3 kilo. Komunitas dadakan Cirebon Rancindadana Semangat Terus Komunitas Serawi Dramayu Total dari Dramayu 4 2 Siap